Kami menyadari akan dosa kami Kami menyadari akan pelanggaran kami Sehingga engkau rela dihidang jalan, jalan Terang. Lihat langkah itu terseret Dicabuk, kecil dan, dan berdarah Cepat bantulia Kebenaran. Kemana? Kemanakah kau pergi? Ia Berapa lama lagi kau bersembunyi? Mengapa orang benar dihukum mati? Mengapa orang yang adil dihancurkan? Ia direbutkan karena kesalahan kita. Menanggung tahu karena kesalahan kita. Dia yang benar dan adil dibawa ke tempat pemasyhuran. Untuk kita yang hina ini, Dia rela menderita. Karena mereka akan beroleh kemuliaan. Demikianlah kisah perjalanan Kristus bagi kita semua. Semoga kita dapat memetik arti pengorbanan Kristus dan menjadi umat yang saling mengasihi. Yesus sudah Untuk itu, semoga